Mmm. -hmm. Alhamdulillahi na wa 1970 wa 1970 wa 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1976 1977 sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa at tabi'in wa tabi' tabi'in wa man taba'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya ayyuhalladheena amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ikhwani fiddin a'azakumullahu qaum muslimin ya asramati kemarin saya sebutkan maka berduyun-duyun para muhajirin saling susul menyusul kelompok demi kelompok Berdatangan ke Madinah. yang di Makkah maka tidak tersisa di Mekah kecuali orang-orang yang terfitnah. Terfitnah itu artinya sudah terbawa lagi oleh mereka atau mahbus, orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Okay. Wa lam ahlu hijrah min Makkah bi ahlihim wa amwalihim ila Allah wa ta'ala wa ila Rasulillah sallallahu illa ahlu durr musammau dan tidak ada yang satu keluarga Berangkat seluruhnya Jadi ahlul hijrah Kepada Allah dan Rasulnya Kecuali beberapa rumah-rumah Yang ini. Di antaranya keluarga Anak turunan Maudu'un Ibni Bani Jumah Min Bani Jumah Dan juga Keluarga Jahas Anak turunan Jahas ibni Ri'ad yang termasuk Khulafa Bani Umayyah dan juga Bani Bukair, anak-anaknya Bukair dari kalangan Bani Saad ibn Layth yang bergabung dengan Bani Adi ibn Kaab. Bani Adi adalah termasuk keluarganya Umar bin Khattab. Fa ina duruhu gulluqat di Makkah hijratan. Maka rumah rumah mereka. Rumah keluarga-keluarga tersebut Dalam keadaan sudah terkunci Tidak ada orang, satu orang pun yang tinggal Di rumah tersebut Semuanya hijrah Ikhwan Ada satu kisah Yang diriwayatkan oleh Indonesia Hisham Dan Ibn Ishaq Tentang mereka-mereka yang tersisa Yang tersisa Di Mekah Tadi sudah sebutkan yang tersisa hanya maftun Atau mahbus Maktun yang terfitnah, yang terbawa oleh Quraisy, sedangkan Mahbus adalah yang ditahan. Di antara yang ditahan oleh orang-orang Quraisy adalah Hisham dengan Ayyash. Hisham dengan Ayyash adalah dua orang sahabat yang mulia yang berangkat hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu Rencananya. Akan berangkat bersama-sama. Okay. Ita agtu lama orang jenal Kata Umar bin Khattab, kami sudah berjanji untuk sama-sama berangkat hijrah ke Madinah. Aku dan Ayyash ibni Abi Rabiah dan juga Hisham ibn As. Demikian okay. diriwayatkan oleh Nisa. Dikatakan hadirkaninnya pemula Abdullah ibn Umar dari Abdullah ibn Umar. Dari Umar Abu Khattab sendiri Beliau menceritakan bahawa aku berjanji Untuk berangkat bersama dengan Ayyash Ibn Rabi'ah Dan Hisham Ibn As Kemudian janjinya Kita ketemu di daerah Yang namanya Tanadub Ibn Ubah ah, Tanadub Min Ubah Iaitu tempat Bani Ghisar He. Yang berada di asfala Makkah Di daerah bawah Mekah Kemudian kami berkata, Ayuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdhi sahibaha. Bertiga ini berjanji, kalau besok salah satunya tidak hadir, maka berarti dia tertahan oleh kaumnya. Maka dua yang lain tetap berangkat. Ini janji di tempat tertentu yang disebut dengan namanya panadum. Dari daerah Ubah atau di daerah Uba, kalau ada yang tidak datang, maka berarti dia ditahan oleh kaumnya. Maka keesokan harinya, pagi-pagi perdatangan, bin Khattab datang ke sana dan juga Aiyash menunggu yang ketiga itu Hisham. Ternyata tidak muncul, maka dikatakan dalam Muhammad wa anha Hisham, berarti Hisham ditahan oleh kaumnya. Dan dia terfitnah oleh kaumnya. Mari kita berangkat. Maka berangkat berdua. Kata dalam kaudin al Madinah Nazar bani Amr ibni Auf ke Kuba. Ketika kami sampai ke Madinah, kami singgah di tempat bani Amr Ibn Auf di darah Quba Sampai di sana, tiba-tiba disusun oleh dua orang dari Quraisy, yaitu Abu Jahal Ibn Hisham dan Haris Ibn Hisham. Datang keduanya dan kemudian mencari ayah Ibn Ibn Rabi Ibni Rabiah, Wakana Ibni Ayah ini merupakan Ibnu Ammihima anak paman mereka. Berarti apa? Misalnya, misalnya Abu Jahal dan misalnya Haris Ibni Hisham. Maka disebut oleh kata kakak misalnya, dan mereka adalah alfa humali ommi Saudara mereka dari ibu ini saudara saya ibu hatta dua utusan tadi sampai ke Madinah menemui Ayas yang sudah ada di sana bersama Rasulullah SAW. datang dua orang tadi Fakallamahu mengajak bicara Ayas Sesungguhnya umat ibumu Dia sampai berjanji bersumpah untuk tidak menyentuh rambutnya Dengan sisirnya Sampai melihat engkau Dan tidak mau berlindung dari matahari Sampai melihat engkau Jadi terus bersumpah, bernadar Untuk berdiri di tengah panas terik matahari Sampai engkau kembali demikian diberitakan oleh Abu Jahal dan juga Khairz bin Hisham maka dikatakan kepadanya Maka Ayas pun kasihan kepada ibunya mengingat ibunya dalam keadaan akan kepanasan terus menerus dan tidak akan bersisir terus sampai dia pulang maka sudah mulai kasihan tetapi Umar berkata kepadanya Qutulawiyah Inna w Allaahin yuri, in al Wahai ayat ketahuilah sesungguhnya dua orang ini menginginkan engkau untuk kembali ke Mekah hanya ingin memfitnah Kamu dan menyeret Kamu kembali kepada agamamu yang dulu. hati hatilah dari mereka. Wa <tuh> lam Sungguh demi Allah, kalau ibumu sudah dikerumuni sama kutu di kepalanya, pasti akan sisiran sendiri. Sungguh walau Kalau ibumu sudah kepanasan, pasti akan berlindung, akan bernaung. Sudah jangan ikut. Jangan turuti mereka. ummi. Sungguh aku ingin datang, ingin membatalkan sumpah ibuku Wali Hunalika Malun, Lagi Lagipula aku masih ada harta yang tertinggal di sana. Aku akan meminta ibuku untuk membatalkan semuanya dan aku akan mengambil sisa hartaku yang tertinggal. Fakul <tutu>, kata Omar kepada Ayyas, Wallahi inna kalat Taalam almiyiman akter Quraisy Malan. Sungguh kau tahu, wahai Ayyash, bahwa aku adalah orang yang paling kaya di Mekah. Sungguh. Hartaku seluruhnya separuhnya adalah untukmu. Mali, Maling walatadhar ma'ahuma. Setengah hartaku untukmu dan kau jangan pulang ke Mekah. Wa wallahi inna kalat alam. Qaula bi abi 'aliya illa an ahruj ma'ahuma. Kata Ayas. Sungguh, aku harus kembali illa an ma'ahuma maka ayas tetap menolak tawaran Umar bin Khattab dan menolak nasihatnya tetap ingin kembali karena kepikiran ibunya aba illa ketika ayas menolak tetap dia ingin bersikeras mau kembali ke Mekah maka Umar berkata kepadanya ama idza fa'alta ma kalau begitu kalau engkau tetap melakukan apa yang kau lakukan, maka ambillah unta. Untaku ini adalah unta yang najibah. Unta yang cerdas, unta yang gesit, dan unta yang... Kamu tetap di atas unta ini. Kalau engkau melihat ada keraguan-keraguan pada dua orang ini, atau pada mereka... Jadi yani ternyata mereka dusta Maka segera engkau pacu kuda ini nah, Engkau pacu unta ini Bisa unta itu akan berlari sesukamu Dengan segera Dipilihkan, diberikan oleh allah bin Khattab Unta yang gesit Unta yang kuat Dan juga dalam keadaan sudah tunduk Nurut Zalul Maka keluarlah ayas Dengan unta dari Umar bin Khattab Wadilahu ta'ala anhu Hati dakanu dibawa di tarik kaulah Abu Jahal sampai ketika sudah di tengah perjalanan Abu Jahal berkata kepada Ayyash, Wallahi ya Aky, لقد استغلبت دعير هذا. Wahai saudaraku, sungguh untaku ini sudah enggak kuat, untaku ini sudah lemah. Apalah tuh akibni? Alah nak ketika hati tidakkah sebaiknya engkau menunggangkan aku di kendaraanmu? Paula Kata ayah dengan polosnya tentu silahkan. wa maka kedua unta tadi didudukkan. Unta yang ayah didudukkan karena Abu Jahal kenaik kepadanya juga Abu Jahal mendudukkan untanya karena dia akan turun. Unta itu tinggi ya. Kalau dalam keadaan dia tidak anaka tidak didudukkan maka dia tidak bisa menggapai penunggangnya. Tidak bisa berbuat jahat kepada penunggangnya. itu yang dimaksud oleh Umar kamu jangan turun, kamu tetap diuntamu kalau ada apa-apa, cepat kembali tetapi Abu Jahal dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut maka dia membuat siasat katanya untaku sudah lemah, tidak mampu maka tolong aku tungganglah atau tunggangkanlah aku di untamu. maka ketika sudah direndahkan untanya Ayas maka tetap serta-merta Abu Jahal menangkap Ayas dan menang mengikatnya dengan belenggu. Falama sawalil ard adu alayh ketika sudah sampai di tanah adu alayh ditangkap oleh Abu Jahal fa awtaqahu wa maka diikat sebagai tawanan dibawa oleh Abu Jahal dengan Harith dan kedua-duanya di Hisham. Tubadakhala bihi Makkah wa fatanahu maka dibawa ke Mekah Dan kemudian difitnah Sebagaimana biasanya orang-orang yang sudah mau Islam Difitnah, disiksa, dipaksa Harus meninggalkan agama Islam Dan kembali kepada agama nenek moyang mereka Berkata Nus'ab Rahimahullah bihi ba'da ali Ayyash, Menyampaikan kepada aku Beberapa keluarga dari Ayyaz Ibn Abi Rabi'ah Annahumahina dahala Bihim Mekah dahala Bihim Naharan Muatsaqan kata keluarganya menceritakan bahwa Ayas ketika pulang dibawa oleh keduanya dalam keadaan masuk ke Makkah muasakan terikat masuk ke Makkah dalam keadaan sudah terikat tangannya kemudian keduanya berkata ya ahla Makkah hakada fa'aluh bisufahaikum kama fa'alna bisayyidat bisa fihina hadha Wahai penduduk Mekah Seperti inilah semestinya kalian melakukan Terhadap orang sufahak kalian Terhadap orang-orang bodoh kalian Sebagaimana kami memperlakukan kepada orang-orang bodoh kami ini Ya ini dianggap orang yang Muslim Islam Dianggap sebagai syafi Kata Jahal, Perlakukanlah orang-orang syafi di kaum kalian Sebagaimana kami memperlakukan di kaum kami Berarti berapa yang ditahan oleh mereka Hisham dengan Ayyaz Hisham sebelum berangkat Ayyaz sudah sampai di Madinah disusul kembali disampaikan di Allah Ibn Ishaq rahimahullah haddazani nafi' an abdillah bin Umar an Umar fi hadithihi disebutkan dari Abdullah bin Umar dari Umar dalam pembicaraan beliau qala fa kunna naqulu ketika itu kami berkata jadi yani sesama kami menyatakan okay. Sungguh orang yang terfitnah Yang kembali ke agama kaumnya setelah masuk Islam Tidak bisa ditebus Tidak bisa diganti Dan tidak bisa taubat Ya ini Mereka sudah menganggap besar Kalau ada orang yang sudah Islam tiba-tiba kembali di as satu kaum sudah kenal Allah kemudian kembali kepada kekafiran karena satu bencana, bencana yang menimpanya maka tidak ada Taubat tidak bisa kembali tidak bisa ditebus nggak bisa dia membayar apapun wa kalianpus ini ucapan mereka terhadap diri mereka sendiri ini bukan keputusan Rasulullah sallallahu hanya mereka saja menganggap bahwa itu suatu yang besar dan tidak mungkin bisa ditebus kata mereka. ketika Rasulullah sallallahu datang ke Madinah ta'ala maka Allah Subhanahu wa menurunkan sebuah ayat tentang ucapan mereka tadi. Ucapan mereka dibantah oleh Allah dengan ayat yang turun. Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim La taqnatunir rahmatillah Inna allaha yang firudunubajami'a Wahai hamba-hambaku kata Allah Yang melampaui batas terhadap dirinya Jangan berputus asa dari rahmat Allah Rasulullah Allah akan mengampuni semua dosa Innahu huwal ghafur rahim Rasulullah Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian Dan berserah dirilah kepada Allah Min qabli an adab Sebelum datang kepada kalian adab Kemudian kalian tidak akan ditolong Yani jangan sampai terlambat dan kemudian diadab oleh Allah Yang kiamat maka tidak akan ada pertolongan lagi Dan ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian dari roh kalian min qabli an yatiya kumul adab sebelum datang kepada kalian adab bagu dengan tiba-tiba wa -tiba, antum dan kalian dalam keadaan tidak merasa berkata tahu bin Khattab radiyallahu anhu setelah turun ayat ini padahal tadinya mengira orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali ke kaumnya dan kemudian kembali ke agama kaumnya maka tidak mungkin, tidak mungkin bisa diterima taubatnya Ternyata ketika turun ayat itu, Umar mendapatkan satu pelajaran penting, berarti masih ada kesempatan buat dua sahabatnya, Ayas dengan Hisham. Maka ditulis surat. Tuha filsafat. Kata Umar, aku tulis ayat tadi dengan tanganku di satu lembar, satu lembaran dari kulit. bihi ila ibn al Aku kirim surat itu yang berisi tulisan ayat-ayat tadi. Kepada Hisham Ibn al maka sampailah beberapa hari kemudian suratnya kepada Hisham. Malam Ma'azatni kata Hisham ketika sampai kepadaku surat itu, jatuh ja akroaha di ditua. Maka aku buka di daerah ditua, ya, jadi menyendiri dulu ke daerah ditua, kemudian aku buka lembaran tadi. Usaidu Wa wa aku naikkan, aku turunkan, aku balik begini, aku balik begitu. Aku nggak paham. He. Karena tidak semua orang Arab bisa membaca. Lah Aku nggak paham. Tapi penasaran. Apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab? Hatta kultu, sampai aku katakan Allahumma fahimni. Allahumma fahimniha. Ya Allah pahamkanlah aku. Ya Allah pahamkanlah aku. Faal Taala tiba-tiba Allah memberikan dalam hatiku sesuatu. Aku yakin. Anha innaa wa fi ma li anfusina bukan bisa membaca tiba-tiba, bukan. Tetapi bisa langsung mengerti. Yakin yang dimaksud oleh Umar di sini surat ini adalah ayat yang turun yang membantah ucapan-ucapan kami kemarin bahwa kalau sudah kembali kepada ke kaumnya, tidak mungkin bisa lagi diterima taubatnya aku yakin itu maksudnya subhanallah, pada tidak bisa baca tapi dia yakin, ini yang dimaksud pasti adalah membantah kesepakatan atau membantah ucapan kita kemarin bahwasanya orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali ke kaumnya, maka tidak akan diterima taubatnya, ini pasti maknanya kemarin itu tidak benar yakni, ada kesempatan lahim memang begitu yakni, walaupun tidak bisa membaca tapi hisam paham bahwa surat itu bermaksud memberikan kesempatan yang berikutnya. Kalian masih ada kesempatan taubat. Apa yang kita katakan kemarin salah. Bahwa orang yang sudah kembali kepada kaumnya tidak akan bisa diterima lagi taubatnya itu keliru. Masih ada kesempatan. Maka aku yakin ini maksudnya adalah memberikan kesempatan yang berikutnya. Allah ila maka aku pun menaiki Kendaraanku Majalah soale duduk di kendaraanku Walau akhirnya tu biro selalu salam dan aku berupaya untuk menyusul Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ikho ni berinaalulah aku meloh tetapi kaumnya tetap menahannya. Kalaupun disiam, pahat datang iman asya kopihi Anwar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Diriwayatkan oleh Hisham, kata ibnu Hisham menyampaikan kepadaku dari orang-orang yang terpercaya yang siapa. bahwasanya Rasulullah shallallahu di Madinah. Berkata kepada para sahabat Man li bi Ibni Abi Rabi'ah Wahisyam Ibni Al-A'af Kata Nabi siapa di antara kalian Yang bisa menjemput Hisham Dan Ayyash Hisham Ibni Al-A'af Dan Ayyash Ibni Rabi'ah Rasulullah SAW diberi wahi Taala, Ada orang yang masih beriman Dan dia akan hijrah Tetapi tidak bisa Karena ditahan oleh kaumnya Dan dibelenggu dikurung oleh kaumnya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, mani biaya Syibni Abi Rabiah walisham Ibn Al-Aas. Siapa yang bisa membawakan untukku dua orang, Ayesh Ibn Abi Rabiah dan Isham Ibn Al-Aas? Maka bangkitlah seseorang dari sahabat yang, berka, yang bernama Walid Ibn Al Walid, Walid Ibn Al Walid Ibn Mugira. Anak siapa? Anaknya tokoh kafir Quraisy Walid Ibn Mughira hey. Ini anaknya namanya Walid Walid Ibn Walid Walid Ibn Walid Ibn Mughira hey. Berarti sadarannya Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum Berkata Walid Ibn Walid Ana Ana atila ya Rasulullah bihima Aku ya Rasulullah SAW. Aku akan membawakan kepadamu dua orang itu Maka hey. dia Makkah, Maka dia keluar Mekkah fakadimaha mustaghfiyin. Ketika sudah mau masuk ke Mekah, dia masuk sembunyi-sembunyi, sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Falakia imraatantahmil ta'aman. Tiba-tiba dia menemui seorang wanita membawa makanan. Kemudian aku tanyakan kepadanya, kata dia, mau kemana engkau? Ia amas Allah, budak perempuan Allah. Kala dia menjawab, Uridu Aku ingin membawa makanan ini Kedua orang tawanan yang dikurung itu Tanihima. Yang dimaksud oleh wanita tadi adalah Dua orang yang dicari Oleh wali kimin wali Yaitu Ayas dengan Hisyam okay. Fatabi Maka diikuti Wanita tadi kemana dia berjalan Hatta arafa mawdi'ahuma Hingga walit tahu Dimana dikurungnya dua orang tadi Ternyata dia dikurung di satu rumah yang tidak ada atapnya berarti hanya kotak begitu saja tidak ada atapnya. Palma Ansa ketika sore harinya dalam keadaan melihat situasi ketika memungkinkan dia untuk menaikinya dia naik rumah tersebut dari atasnya. Thoma tahta setelah dia turun menemui keduanya ternyata keduanya dalam keadaan sudah diikat maka dia ambil batu yang besar sebagai tatakannya sebagai uh, apa itu sebagai pelandasan pedangnya untuk memotong pengikat tadi. <tuh> tahta <tanya -tanya> Jadi tali pengikatnya diletakkan di atas batu kalau batunya ini taruh di sini dan kemudian dia tebas dengan pedangnya ya, ke arah batu tersebut. Tumma Thumma barabahuma bi Kemudian di Ayunkan pedangnya Maka terputuslah Dua belenggu keduanya Fakana Nayukali sayfihi Dul marwah Oleh karena itulah Pedangnya walid ibn walid dijuluki dengan Dul marwah Marwah itu batu tadi Dia ke batu Supaya putus tali tadi Maka dibawalah keduanya Hijrah ke Madinah Oleh walid ibn walid Tiba-tiba ketika dia menuntun untanya Yang berada di atasnya adalah dua orang tadi Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh Terluka tangannya Kemudian dia berkata kepada tangannya Hal anti illa Engkau tidak lain kecuali satu jari Atau jari jemari yang terluka <tis> <tis> di jalan Allah SWT wa taala. sebagaimana kau temui. Yani hanya jari yang terluka. Enggak ada apa-apanya. Di jalan Allah SWT wa taala. Rumaqdima bihima ala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW, membawa ayat dengan Isyam Allah taala Alhamdulillah. Allah SWT memberikan apa yang dimiatkan oleh keduanya walaupun dihalangi oleh kaumnya tetapi Allah SWT memberikan jalan keluar, biadmullahi ta'ala ikhwan Umar dengan dua sahabatnya rencananya berangkat sungguhnya sebelum Nabi Shallallahu alaihi Wasallam. tetapi kenyataannya Umar berhakta berhasil sedangkan yang dua masih terhalang sampai Rasulullah SAW sudah di Madinah baru mereka dijemput oleh Walid Walid. ibni na'azakumullah sebagaimana dikatakan tadi Bahasanya rumah-rumah Beberapa keluarga-keluarga Muslimin sudah kosong Karena semuanya berangkat Hijrah ke Madinah. Di antara rumah-rumah yang kosong Ditinggalkan oleh penghuninya adalah Rumah keluarga Banu Mab'ul Dan keluarga Banu Jahsh Keluarga Banu Al Bukair Dan Beberapa rumah lagi Fa'ina jawuruhum guliqat Makkah Rumah-rumah mereka terkunci di Mekah karena seluruh penghuninya hijrah Walamah karaja Banu Jahsh ketika keluar Banu Jahsh semuanya biar min darihim alaiha Abu Sufyan ibni Hau maka rumahnya oleh Abu Sufyan diambil dirampas. Faba'ah min amr ibni Alqama kemudian dijual oleh Abu Sufyan. Dijual kepada seseorang yang bernama Amr ibn Al Qama, saudara dari bani Amir ibn Luay. Malam babalah wabani Jahaz, malsana Abu Zubian. Ketika sampai beritanya oleh bani Jahaz di Madinah, bahawa rumahnya dijual oleh Abu Zubian, maka dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Lahiradaleka Abdullah ibn Jahaz. Disampaikan oleh Abdullah ibn Jahaz kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh rumah kami di Mekah dirampas oleh bulan dan kemudian dijual. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Abdullah, al yutiika Allah biha ya minha fil jannah. Apakah kau tidak rida? Wahai ya Abdullah bin Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rumah yang lebih baik dari rumah yang kamu tinggalkan. yaitu rumah di surga nanti. Qala Kata Abdullah bin Jahsh kepada ya Rasulullah kami rido dengan pengganti tersebut Fadalika lak Maka rumah di surga itu adalah milikmu Diberikan oleh Allah untukmu Wahai Abdullah ibn Jahaz Ini yang menunjukkan bahwa Muhajirin Sebagian besar mereka hijrah Dalam keadaan mereka meninggalkan Harta mereka dan rumah-rumah mereka Harta mereka dan rumah-rumah mereka Diambil oleh orang-orang Quraish Dirampas oleh mereka Bilfukurail muhajirin al ladina Min diyarihim wa amualihim. Allah sebutkan dalam Al Quran bahwa muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Oh wa Dan Allah sebut mereka sebagai fukara lil -fukara al muhajirin untuk orang-orang fakir. Kenapa dikatakan fukara? Karena mereka dalam keadaan meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, dan sebagian besar mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy tidak boleh membawa hartanya tidak boleh membawa apa-apa dan rumahnya mereka rampat dan mereka jual sebagaimana apa yang terjadi pada rumahnya Abdullah bin Jahash hadiyyallohu taala anhu Rasulullah masa Mekah sampai ketika sudah dibuka Kota Mekah ini ketika sudah datang kemenangan dan Allah memberikan kota Mekah kepada kaum muslimin Telah dibuka kota Mekah Sudah terjadi Fatshu Mekah Maka mereka para muhajirin Melihat rumah-rumah mereka Mencari rumah-rumah mereka Tiba-tiba ada seorang sahabat Yang berkata Yaitu bernama Abu Ahmad Ya Rasulullah bagaimana dengan rumah-rumah kami Jadi apakah bisa diambil kembali Faabbaalaihi rasulullah rasulullah tidak melayaninya tidak menjawabnya. Fakamal maka mereka berkata kepada abu ahmad rasulullah tidak suka dengan pertanyaanmu ya abu ahmad rasulullah tidak suka dengan pertanyaanmu bagaimana dengan rumah-rumah kami rasulullah apakah bisa diambil kembali bagaimana dengan rumah kami rasulullah apakah bisa diambil kembali rasulullah tidak mendengarkan tidak mau menjawab dan tidak menyambut ucapan itu sama sekali. Maka disampaikan oleh para sahabat yang lain, sesungguhnya Rasulullah tidak suka dengan ucapan-ucapan kalian. Inna Rasulullah saw antar min amwalikum. Sesungguhnya Rasulullah saw tidak suka kalian mengungkit-ungkit harta kalian yang sudah ditinggalkan. jadi nggak perlu diungkit-ungkit kembali rumah dan harta yang dulu ditinggal karena hijrah. Sebab hijrah dengan meninggalkan semua itu sudah ada pahalanya yang menggantikan seluruh harta bendanya dan rumah-rumahnya. Maka nggak perlu diungkit-ungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. Demikian Rasulullah SAW tidak suka untuk diungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. karena itu semua sudah dalam keadaan hilang di jalan Allah, dalam keadaan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak boleh diungkit kembali. Faamsa Rasulullah SAW. maka Abu Ahmad radhiyallahu anhu diam tidak lagi berbicara tentang rumahnya Wa Abu Sufyan dan berkata kepada Abu Sufyan Abligh Abu Sufyana an amr awaqibuhu nadamah Abligh Abu Sufyana an amrin awaqibuhu nadamah Dar ibni ammik ba'taha taqdi biha 'anka al-gharama wa halifukum billahi rabb al-nas mujtahidul qasamah idhhab biha idhhab biha pouqtaha sampaikan pada abu sufyan tentang perkara yang nanti berakhirnya dengan penyesalan rumah anak dari pamannya dia jual untuk menebus dan untuk membayar hutang-hutangnya halifukum billah rabbinnas qasamah orang dekat kalian sungguh demi Allah Rabb adalah seorang yang mujahidul qasamah yang bersungguh-sungguh untuk membagi dan memberi. Inhab <tuh> biha, ambil untukmu, ambil untukmu, pergilah, pergilah dan terbanglah kau seperti terbangnya burung hamamah. <tuh> yakni mengikhlaskan hartanya dan rumahnya untuk mereka-mereka yang merampasnya. <tuh> Abu Sufyan radhiyallahu taala ketika itu <tuh> masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, wasallam ketika Fathu Makkah. <tuh> kalau misalnya bil Madinah. Kita kembali kepada kisah Madinah. Ini belum satu Mekah masih. Itu kisah tentang rumah-rumah para muhajirin yang dirampas oleh Quraisy tidak boleh diungkit-ungkit bahkan sampai kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum Muslimin sekalipun tidak diambil kembali rumah-rumahnya tidak diambil kembali dan tidak diungkit-ungkit di hadapan Rasulullah SAW. Demikian para muhajirin mengikhlaskan semua hartanya karena Allah SWT. Kembali kepada keadaan Rasulullah SAW. Fakta Rasulullah, Rasulullah SAW tinggal di Madinah, ketika sampai ke Madinah dan tinggal di sana pada bulan Rabiaul Awal sampai bulan Safar, mina sana tidak kalah pada tahun berikutnya. Hatta bina lah mufiha masakinuhu hingga dibangunkan untuk Rasulullah SAW masjidnya dan juga tempat tinggalnya. Was-tajma' alahu islamu hadal hayy min al ansar dan mulai bertambah banyak orang-orang yang masuk Islam dari kaum ansar. Falam tabqadarun min juril ansar tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang ansar kecuali sudah dimasuki keislaman. Kecuali maka namin khutmah. Kecuali apa yang ada pada keluarga khutmah Waqif Wa'il Dan juga Umayyah Dari kalangan Aus Awas Allah Wa'ahuam min al Aus Sedangkan mereka adalah Beberapa keluarga-keluarga dari kalangan Aus Bukan dari kalangan Hazrat Fa'innarum aqamu ala shirkihim Orang-orang yang tersebut tadi Atau keluarga-keluarganya Masih dalam keadaan syirik Sebagian besarnya Sudah masuk Islam awal khutbah khutbah Rasulullah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam awal awal pertama khutbah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yani apa yang sampai kepadaku beritanya dari Abi Salamah Ibni Abdurrahman, kata Dusysha, "Aku berlindung kepada Allah untuk mengucapkan tentang Rasulullah. Salam, apa yang beliau tidak ucapkan, dan berlindung kepada Allah. Taala dari apa-apa yang ternyata dusta, bukan dari Rasulullah. Salam, bahwasanya diriwayatkan kepada Aku, an bahwa nabi berdiri di hadapan mereka pada hari Jumat. Pahami, Allah beliau memuji Allah, wa dan menyanjungnya di mahu Kemudian beliau berkata." han Adapun selain itu wahai manusia fa dimuli berikanlah untuk diri-diri kalian sendiri yakni Berikanlah untuk diri kalian sendiri amalan-amalan Saleh apa yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari amalan Saleh Pasti nanti kalian akan dapat di Ya Maulkyama dengan pahala yang berlipat kali. Kata Nabi Fakad dimulian fesikum berikanlah untuk diri kalian sendiri. Taalamunna w Allah demi Allah. Layusqanna akadukum sungguh salah seorang kalian pasti akan mati. Kemudian layadanna ganamahu dia pasti akan meninggalkan kambing-kambingnya. Layisalah raien tidak memiliki penggembala Pembalanya pulang dan lalu, dan pasti akan berkata kepadanya, "Rabnya, waleh salah hutan dan tidak ada antara Rabnya dengan dia pun terjemah." hajib dan tidak ada penjaga sedikit pun, tidak ada hajib yang tidak ada penghalang sama sekali. Allah langsung mengatakan kepadanya, "Alamnya etika rasuli, bukankah telah datang kepadamu rasulku?" Fagan Nagaka, wa'atahi cukka malam. Bukankah rasulku sudah menyampaikan kepadamu Bukankah aku sudah berikan kepadamu harta Wa Bukankah aku sudah mengutamakan engkau Maka apa yang telah kau berikan untuk dirimu sendiri Dengan apa yang Allah berikan kepadamu Ya ini kalian berbuat apa dengan apa yang Allah berikan Allah telah memberikan kepadamu harta telah memberikan kepadamu kemuliaan Dan telah mengutus Rasul di tengah kamu Pasti Allah akan mengatakan kepada kalian seperti itu فَلَا يَنْظُرَنَّ يَمِنًا وَشِمَالًا Nisaya nanti orang yang ditanya tadi akan menengok ke kanan dan ke kiri فَلَا يَرَى شَيْئًا Dia tidak melihat apapun ثُمَّ لَا يَنْظُرَنَّ قَزَامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ Dan dia melihat di hadapannya dia tidak melihat kecuali neraka jahanam <tuh> maka siapa yang bisa melindungi dirinya dari api neraka walau walaupun dengan sebelah biji kurma walaupun dengan sebelah kurma, fal maka hendaklah dia lakukan Siapa yang bisa menghindari dirinya dari api neraka walaupun dengan separuh kurma maka hendaklah dia lakukan? Wamanam ya Jidhuh, fahamkan kalimat yang baik dan siapa yang tidak mampu dengan sebelah kormat maka hendaklah dia melindungi dirinya dengan kalimat yang baik dengan ucapan yang baik. Fa inna biha tujjal hasanatu asyura antalihah karena sungguhnya kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipatnya sampai 700 ratus kali lipat. Wassalamu alaikum waalaikumussalam demikian khutbah Rasulullah SAW yang ringkas dan sunnah Rasulullah SAW adalah khutbahnya ringkas dan salatnya panjang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbahul ukhra khutbah lainnya Rasulullah SAW pada Jumat berikutnya atau pada Jumat-Jumat lainnya dikatakan oleh Imam rahimahullah "Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kemudian Rasulullah SAW alaihi berkhutbah lagi pada Jumat lainnya" فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام S.A.W. memuji Allah Taala dan menyanjungnya sampai kemudian menyatakan sebaik-baik ucapan adalah kita wa Ta'ala Dan sungguh telah berbahagia Orang yang hatinya telah Allah indahkan Dan Allah masukkan ke dalamnya Islam Ba'dal kufri Setelah kekafiran Dan dia meninggalkan ucapan-ucapan lain Selain ucapan Allah Mereka tinggalkan ucapan-ucapan manusia Inna hu asanul hadis wa ablaahu Rasulnya Allah. Ucapannya adalah yang paling baiknya dan yang paling tingginya. Ahabbu ma ahabba Allah. Cintailah apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ahabbu Allah. Cintailah Allah swt. Min kulli qulubikum dengan seluruh hati kalian. Walla tamil. Walla tamalu kalam Allah. Dan jangan kalian bosan dengan ucapan Allah. Dengan Al-Quran Dan jangan kalian bosan dengan zikir Kepada Allah SWT Dan janganlah keras hati kalian Dengan Al-Quran Jadi jangan kalian kering dengan Al-Quran Jangan kalian keraskan hati kalian Dengan meninggalkan Al-Quran Fainahu min kulli maa yakhlukullahu yakhtar Wa yastafi Qad sammahu Allahu khiratahu Min al-amali muz muztabahu min al-ibad al-salih. Asalunya Allah SWT telah menciptakan dan kemudian memilih. Wa dan Allah telah memilih orang yang sudah Allah sebutkan namanya, pilihannya orang yang terbaiknya dan Allah pun memilihkan untuk kalian amalan-amalan yang telah Allah pilih untuk kalian dari hamba-hambanya. Dan orang-orang saleh min al dari ucapan-ucapan yang baik, wamil lima utian nafs min al halal wal haram dan dari apa yang telah Allah berikan dari halal dan haram. Faabdu Allah walasyiriku bihi syi'ah maka beri kepada Allah dan jangan menyukutkannya dengan sesuatu apapun. Watkuh hak tu dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wasduhullah dan benarlah kalian kepada Allah. Paling hamba takulun dengan sebaik-baik apa yang kalian ucapkan Bi puahikum dengan ucapan-ucapan kalian. Watahabu biruhiillah hendaklah kalian saling cinta mencintai dengan ruhullah Allah diantara kalian. Inna Allah yaqab anyun kas sesungguhnya Allah marah kalau dilanggar perjanjiannya. Wassalamualaikum. demikian beberapa khutbah atau contoh khutbah Rasulullah sallallahu yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq paham taala di dalam kitab beliau maka di fas selanjutnya wa kata Rasulullah SAW kitaban Rasulullah SAW menulis surat perjanjian antara Muhajirin dan ansar wa da'a Yahud antara Muhajirin dan ansar yang dengan surat itu membuat kesepakatan dengan Yahudi wa'ahadahum, membuat perjanjian perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu Kita adalah berikutnya insyaAllah pada kami datang dari Allah Ta'ala subhanakulimah, hamdik, syaduallaha, ilaha, ilaha, ilaha, tersakuraka wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh